Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, balik lagi sama pom pom, pom pom masih edisi kulineran di Kota Tasikmalaya. Di sini sekarang ada makanan kuliner yang lagi viral, namanya Sambal Bakar Gelis Gelis itu kalau bahasa Indonesia cantik. Apa kesamaan yang cantik atau yang punya yang cantik? Pokoknya akan sendirian, kuliner sekarang kebetulan. Pokoknya ada saudara pom pom berdua, ada cewek, siapa? Kita panggil aja langsung. Ini sini sini ini. Halo Hai kenalin namanya siapa saya nih baru lagi saya nih kak jadi mereka pilih tuh secara pompa nanti IG nya disimpan di bawah jangan lupa di kolok saya <tuk> udah pernah nyobain belum makanan di sini Belum, belum. astaga astaga Orang oh, Tasiknya juga belum pernah makan ke sini. Jadi yeah. makanya kita cobain apa aja yang ada di sini. Kita cobain. Kita review. Satu persatu ya makanannya. Mudah-mudahan ada, gitu. mudah ada ownernya. Yeah. Kita, kaya, gratis. Kaya. kita <laughs> bisa gratis Pengen ketemu ya. Jadi jangan banyak lama. Kita langsung kita pesan aja. Oke, okay, okay. let's go. Kamu diemnya itu gulunginnya, gulunginnya terus makan. Di sini tuh, katanya tuh oh. ada paket, ada paketnya, ada menu satuan, ada yang sambal, kakap ayam, kakap bakar ikan, sama kikil. Cumi, ayam, semua, wahyu, wahyu, wahyu Wahyu, wahyu, wahyu, wahyu, wahyu. tambahannya Sampai ditambahannya kayak tumis-tumis Ada tumis kenteng <tun> Kenteng sih <tun> oh, Kenteng, <kalah>. kenteng <tun> Kita, kita, kita pesen tahu. <Gin> ini yang baru oh, Ibu-ibu dicicipi gitu ya. Oh, Oke, okay. boleh, boleh. boleh, boleh. boleh. Biasa. Boleh. Kan? boleh. Biasa. Para ibu-ibu tuh kalau biasanya makan tuh persis mesti update tuh. Saya... Ya. Dulu udah? Oke. Sama saya. Kalian ya. boteng topopah. Ini berping, ini ya. Bapak di green. Ya kayaknya ini pedes banget. Boleh. Satu boteng boleh juga ya? Cobain apa? Boleh. Nah. Boleh. cumi Merah. apa? jadi dia itu kita di ininya. ya. versi tradisional. Kalau di, itu di, suka dibikin serapi, ini coba sama Ini nggak ini kuah kayak kuahnya, gitu ya. ini ada kuah gitu, -kuah, kuah, kita Nah, nah, nah, cocok buat apa kamera ini cocok terus belakang, cocok buat yang boleh cocok punya... ya. <laughs> <tuk> ini ini ini ini dikasih kita gak dikasih wepok -wepok. biasanya ya. jadi langsung ini. langsung ini langsung di hmm ini pesan sambal ini sambal, sambal ini gitu nggak ada tinggal reponnya, ada reponnya kemudian gitu, semua bisa merasakan. ini pun ceker muncul? ini kok gimana? Ibu. Ujungnya ya Pas urinya Pas. Kita pesan ini Buat manis Oke. biasanya rasanya udah pas? itu enak lagi. mau Belum, okay. pola, apa, apa? Belum, lagi nanti Sampai ini mandi Egypt, yeah? it. Cuminya, it's yummy. It's yummy. Wow, bisa so, panas coy. Gitu. Ah. Ini harusnya dipenasi. Profesi makannya harus diganti. Yeah. Terada kayak gini gitu yeah. makannya. Wow. Biar bisa mengambil. Soalnya kalau duduk, <coughs> anak sama <anak> perut saya. Hehehe. <coughs> Terlalu kecil ya perutnya. Oke gitu. Wah. Wah. nah nah saya <bahan> nge -nge. <tuk> hmm. kuali, kita ini yang tapi kayak gini gini tuh jadi kalian kalau nggak ada harus banget yang doyan pedes karena harus mampir ke sambal bakar gulis yang ada tepatnya di jalan dekat jalan, jalan, jalan bantar ada di mana ada di google maps mm -hmm. mm -hmm. ya ada di sini di cantumin yang punya namanya sambal bakar gulis, oh, gulis. gulis. Jadi, gulis nah. jadi yang punya itu ini tuh saya tidak pasti kayak gulis banget gulis sih kak cuma sayangnya kita cinta ketemu yeah. kalau ketemu pasti meminta eh gitu ya tapi ini terlihat bercucuran tidak terasa ya oke lo kita agak makan ternyata tingkat kepedasannya nggak masuk buat kongkow mestrinya nggak masuk atau ini terlalu pedes tapi cocok banget sih nggak tahu kan katanya bisa request bisa ternyata request nggak ada level nggak ada level eh ada level terus <tuk> ternyata tadi juga nanyain si ke yang masaknya ke chef-nya makanya yeah. yeah. itu dia udah itu pakai bubuk cabrek karena karena ini muka di liper cabai dan lainnya. Pantas dah. Mudah-mudahan perut kuat. Enggak tahu pompa kameramen kuat Mates. tidak ya. Aman habis. Oh, so. Tapi sebenarnya enak sih. Aman segar-segar. Guys. Oke konten hari ini cukup, makasih udah nontonin juga konten-konten di selamat di tasik ya, support terus, kompak. -kom. caranya di subscribe, di like, komen, e-show nah, ya. jadi buat hari ini cukup, kita mau pulang, kom -kom -kom. Jadi pamit jadi pamit, Juga pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh